Baby Bus Perjalanan musim semi telah dimulai Ya yeah. Cari peti harta karun Anak-anak Dua kunci peti harta karun Telah hilang di hutan Bisakah kamu semua membantuku mencarinya? Iya Saat Saatnya dia mencari kunci. Kunci, kunci Itu ibu bebek Ayo kita tanya dia Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Anak-anakku hilang Ibu bebek Bibi, jangan khawatir, kami akan membantumu. Badai datang, cepat, tolong, aku mencari bayi-bayi bebek, bebek kecil, bebek kecil, di mana kamu? Bebek kecil sangat makal. Aku sangat berterima kasih kepadamu <tuh> kamu. Terima kasih Bebe kecil jangan lari Aku sangat berterima kasih Kepadamu hati, hati Ada ular Bebe kecil bersembunyi lagi Terima kasih. Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Kami sedang mencari kunci peti harta karun. Aku punya satu di sini. Ambillah. Pak Molek apa yang sedang kamu lakukan? Ada harta karun di bawah tanah. Aku menggali untuk mencarinya Ayo menggali bersama dengan Nia wow. Wow. Ada harta karun luar biasa di dalam tanah Cepat bantu aku menggali harta karun Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada Batu ini terlalu keras untuk digali Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada adalah tempat di mana harta karun berada. Itu yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Tempat di mana harta karun berada. Yeah! Aku menerbangkan untuk menjadi besar dan kuat. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Bukit yang bersinar adalah tempat di mana harta karun itu. Aku mendapatnya. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Itu terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Pertinar adalah tempat di mana harta karun berada. Apakah kamu sedang mencari kunci putih harta karun? Yeah. Aku telah menemukan kunci harta karun. Kamu bisa memilikinya. ada peti harta karun ayo kita buka yeay wow. wow. kunci ajaib untuk kunci mana yang harus kita gunakan? kunci mana yang harus kita gunakan? Ya, yeah, yang ini Ya, yeah, yang ini Ambil jaring yang bagus Klik oh. <tuk> kupu-kupu untuk menangkapnya Aku ingin kupu-kupu ini terbang bukan kupu-kupu ini, bukan kupu-kupu ini, bukan kupu-kupu ini, bukan kupu-kupu ini, aku kupu -kupu kupu menangkapnya. kupu untuk berterima kasih. Wah <rbab goodness> <breathing> oh, aku ingin kupu-kupu ini. bukan kupu-kupu ini, aku ah, kupu-kupu itu telah terbang. bukan kupu-kupu ini, bukan kupu-kupu ini, aku ah, kupu-kupu itu telah terbang. bukan kupu-kupu ini. Kuku, kuku untuk menangkapnya itu ya, hebat. Aku suka kupu-kupu ini. kupu-kupu untuk menangkap bukan kupu-kupu ini terima kasih